musim kemarau kali ini terasa sangat panas cuaca panas membuat kamu cepat merasa haus dan dehidrasi bukan? untuk mengatasinya kamu bisa mengkonsumsi buah-buahan salah satunya ialah semangka semangka memang buah yang manis dan menyegarkan apalagi jika dinikmati di saat musim panas yang gerah rasanya segar menggelegar tapi ternyata bukan manusia saja yang ngefans sama buah yang satu ini rupanya anjing beagle juga suka. Bahkan mampu menghabiskan setengah biji buah semangka ukuran raksasa. Antara tiga ekor anjing beagle, Cek, Jill dan Pete untuk melihat siapa yang paling rakus di antara ketiganya. Yang paling rakus akan terkena penalti. Pertandingan baru saja dimulai. Cek sudah memimpin di paling depan. Dia makan semangka besar itu dengan lahap sampai-sampai pemiliknya harus menyuruhnya untuk menunggu sebentar dan membiarkan dua kontestan yang lainnya mengejar. Walaupun sudah diingatkan oleh pemiliknya bahwa yang menang akan dapat penalti, Jack tetap makan dengan lahap. Akhirnya, Jacklah pemenangnya. Lucunya, pas sudah menang, dia masih tetap tidak berhenti makan, walaupun dipanggil-panggil. Dasar, rakus banget ya, kocak ya, sebegitu sukanya sama semangka. Sobat, tertarikkah kamu untuk melakukan kontes seperti itu?